yang mengunggah tentunya deretan foto baby L Ini Masya Allah banget nih, gemoy dan lucu banget tersebutnya foto abang L Dan ada sebuah pertanyaan, sejak kapan kalian ngikutin abang L? Ayo ngaku deh, auntie uncle, sejak kapan yuk? Kita lihat aja di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan, diantaranya dari akun apartemen Bintaro buat dede situ mengatakan sejak belum terbayangkan Bahkan oleh ema bapaknya sendiri Waduh Ada juga persahabat tanggapan dari 8910NF mengatakan Sejak belum diaduk rata dan halu jadi nyata Waduh Masya Allah Ini tentunya komentar-komentarnya banyak banget persahabat ya Ada juga tanggapan lain dari akun lesti Al-Fatih Sejak Papa bundanya belum dipertemukan, katanya itu sudah terbayangkan BBL. Ini memang cute banget ya. Pokoknya dukungan semakin banyak dari orang baik, orang tulus yang mensupport Lesnar family. Dan mudah-mudahan hidup kesenangan kita selalu bahagia. Amin. Kemudian juga berikutnya persahabat ada informasi mengenai polling voting sementara di ajang SCTV Music World 2022. Alhamdulillah, merasa ya. lewat via Instagram, untuk saat ini Bunda Lesti unggul di semua kategori. Ini berkat dukungan yang luar biasa dari kalian dan kita semuanya. Alhamdulillah Bunda Lesti kejoran walaupun tanpa di-like Indosiar. Bunda Lesti mampu unggul di semua kategori ini lewat lewat via Instagram. Di kategori lagu dangdut paling ngetop Bunda Lesti alhamdulillah di nomor pertama dengan voting 295.171 votes di kategori video klip paling ngetop alhamdulillah juga Bunda Lesti Kejora menyalip Sri Devi dengan voting 83.369 votes dan untuk berikutnya Kategori penyanyi dangdut paling ngetop Alhamdulillah persahabat ya Benyalif Avan dengan voting 149.721 votes Ini tentunya bentuk kekompakan yang luar biasa dari warga Konoha. Semangat gas genjangan kendor. Terus voting Bunda Lesti mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan Kita buktikan komentar-komentar negatif yang tentunya tertuju kepada Bunda Lesti yang tidak akan membawa pulang piala Kita buktikan Bismillah yakin mudah-mudahan borong piala penghargaan di ajang SCTV Music World 2023 Kemudian juga untuk berikutnya persahabat ada potret Cidukan, fotonya Bunda Lesti semalam Yang memakai baju kemeja Ternyata persahabat dia baju kemeja yang dipakai oleh Bunda Lesti Ini adalah baju kemejanya Papa Bilar Aduh Masya Allah banget, so sweet banget ya Melihat Bunda Lesti pakai kemeja Papa Bilar aja kita sudah happy banget Masya Allah Pokoknya terus membuat bahagia warga Konoha Dan semoga... Idola kesayangan kita apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan dilancarkan, amin. Dan selanjutnya juga kita lihat di storynya Abeni Maulino Sofian. Kali ini Abeni juga sudah mempersiapkan persabat kendaraan untuk persiapan mudik. Kendaraannya sudah di service, masya Allah. Bali kampung, kata Abeni ya. Mudah-mudahan, tentunya keluarga besar Leslar juga selalu diberikan kesehatan. Sepertinya AB ini juga mau balik ke Cianjur nih persahabat ya Kita selalu menunggu kejutan dari Leslar Apalagi mau mendekati lebaran persahabat ya pastinya Tentunya warga konoh menunggu kejutan dari idola kesayangan kita yang mau mudik Kira-kira mudik ke Medan, apa mudik ke Cianjur, atau ke kota lainnya? Kita selalu mendoakan yang terbaik saja buat idola kesayangan kita Berikutnya juga kita lihat persahabat di story Habib Usman bin Yahya ini ada informasi untuk keluarga kunah juga Yang tentunya mau ikutan Acara Salat Tarawih Hotmail Quran Menggapai Lailatul Qadar ya malam 27 Ramadhan Hari Senin tanggal 17 April Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Tempatnya di lapangan Majlis Bin Yahya Persabat di Kota Bogor Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar Mudah-mudahan Semuanya mendapatkan keberkahan Amin Berikutnya juga ada Tentunya postingan persahabatnya Cidukan Bunda Lesti Dan keasilan lagi main tiktok nih persahabatnya Wow Makin Tentunya dua Wanita yang luar biasa ini Membuat warga Konoha pun Tentunya selalu kagum Masya Allah, Bunda Lesti, keasihlah, mudah-mudahan pertemanan tetap terjaga dan terjalin dengan baik Amin, apalagi kita melihat senyuman Bunda Lesti, membuat kita semuanya pun ikut bahagia Alhamdulillah, para sahabat Doakan yang terbaik, support yang terbaik untuk Leslar, tetap semangat untuk kita semuanya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik dari Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Bin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.